Apakah mungkin untuk meminjam sitar langit surgawi Sky Hall kamu selama beberapa hari? Ketika Lindong mengajukan permintaannya, beberapa nuansa malu muncul di wajahnya. Faktanya, setelah dia melihat semburat kebingungan muncul di wajah mempesona wanita muda itu, dia merasa lebih malu. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin meminjam sitar Phoenix Surgawi. Ing Huan-Huan tanpa sadar mengangkat alisnya, sehubungan dengan permintaan Lindong. Dia tentu saja merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, dia tahu betapa berharganya harta karun Yuan murni dan itu adalah objek yang bahkan beberapa murid Sky Hall tidak bisa melihatnya. Namun, Lindong sebenarnya ingin meminjamnya. Jika orang lain yang mengajukan permintaan ini, dia kemungkinan besar akan memintanya untuk bermimpi. Iya nih, Lindong memanggil keberaniannya dan mengangguk. Melihat alis rajutan wanita muda itu dan matanya yang cerah dan indah. Dia tidak bisa menahan tawa pahit sebelum berkata, aku sangat membutuhkan barang itu. Paman Guru Senior Kilei tidak akan setuju. The Heavenly Phoenix Zither adalah harta berharga dari Sky Hall. Pada waktunya, bahkan jika seorang sesepuh sekte ingin meminjamnya, Paman Guru Senior Kilei tidak akan setuju. Kata Ying Huan-Huan setelah merenung sejenak dengan alis rajutan. Karena itu, aku hanya bisa menanyakan ini padamu. Kata Lindong dengan canggung. Kamu ingin aku membantumu untuk mendapatkannya melalui pintu belakang. Wanita muda itu menjawab ketika dia dengan lembut mengangkat wajahnya yang cantik. Saat sinar matahari menyinari dari atas, itu membentuk lingkaran cahaya yang mirip dengan lilin-lilin lebah di sekelilingnya. Menyebabkan wanita muda itu terlihat sangat memikat. Tapi, mengapa aku harus begitu baik kepada kamu? Wanita muda itu memutar kunci rambut hitamnya yang halus dengan tangan seperti batu giok, sebelum tersenyum manis pada Lindung dan bertanya dengan cara polos dan bingung. Menghadapi omong kosong wanita muda yang berbakat itu, Lindung merasa sulit untuk mengelola dan hanya bisa menjawab dengan tak berdaya. Aku telah membantu kakak perempuan kamu untuk mendapatkan otoritas yang memerintah. Itu harus diperhitungkan untuk sesuatu, bukan? "Petik 2. Hmm," Ying Huan-Huan bergumam ketika dia dengan sungguh-sungguh merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sikap linglung, "Namun, aku mengingat seorang lelaki kasar dan kasar selama kompetisi Aula. Oleh karena itu, kontribusi kecil kamu hanya cukup bagi aku untuk memaafkan perilaku kamu selama kompetisi Aula." Petik 2. Dengan masalah Little Flame yang menggantung di hatinya dan setelah diprovokasi oleh Ying Huan -huan selama beberapa kali, Sedikit amarah tanpa sadar tumbuh di dalam hati Lindong Dia mengerutkan kening dan baru saja akan kehilangan kesabaran Tetapi akhirnya berhasil menekannya Lagi pula, Ying Huan Huan tidak berutang budi padanya Selain itu, permintaannya benar-benar sedikit berlebihan Ketika pikirannya mencapai titik seperti itu Lindong tidak bisa membantu tetapi merasakan minatnya berkurang Sepertinya dia harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Hei, apa kamu marah? Ketika dia melihat ekspresi Lindung berubah. Ekspresi lucu di wajah cantik Ying Huan-Huan sedikit surut saat dia bertanya dengan hati-hati. Tidak, Lindung memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Sebelum menjawab, tidak apa-apa. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Aku akan memikirkan cara lain. Aku tidak pernah bilang aku tidak akan membantumu. Selain itu, mengapa wajah kamu tidak menunjukkan sedikit pun pelanggaran. Kamu seorang pria dewasa. Namun, identitas kamu sepenuhnya aneh dengan cara kamu berbicara. Gumam Ying Huan Huan. Namun, mata besarnya tanpa sadar masih melirik ekspresi Lindong. Bukannya aku menolak untuk membantu kamu. Dan lihat wajah kamu itu. Seolah-olah kamu tidak khawatir tentang hal itu. Bagaimana bisa pria sepertimu kembali pada kata-katanya? Kamu punya cara? Lindong dengan canggung mengangkat bahu sebelum bertanya. Mata hitam pekat Huan huan tampak berputar sedikit. Sebelum dia melambai pada Lindong, ikuti aku. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat melayang pergi seperti kupu-kupu. Lindong ragu sejenak, sebelum dengan cepat mengikuti di belakang. Mereka berdua dengan cepat pergi ke dalam sky hall raksasa. Setelah 10 menit lebih, mereka jelas memasuki wilayah dalam sky hall. Di area ini, keamanannya sangat ketat. Namun, dengan Ying Huan Huan memimpin, mereka berdua tidak berhenti. Kami sudah sampai, kata Ying Huan Huan, sebelum dia tiba-tiba berhenti di depan aula yang luas dan luas. Hadir adalah lapisan cahaya yang berbentuk seperti mangkuk, yang menyelimuti seluruh aula besar di dalamnya. Lindung menatap penghalang cahaya di depannya. Dari situ, dia bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan. Sepertinya aula besar ini harus menjadi tempat penting di Sky Hall. Selain itu, tidak perlu ada perlindungan yang berani seperti itu. Dengan lambaian tangan seperti batu giok, sepotong batu giok putih terbang keluar dari telapak tangannya. Ketika menyentuh penghalang cahaya, itu segera memicu reaksi keras dari yang terakhir. Akhirnya. Setelah riak menyebar, itu berubah menjadi pintu yang ringan. Ayo pergi, King Huan-Huan dengan hati-hati dan hati-hati melihat sekelilingnya sebelum bergegas ke penghalang cahaya. Mendorong membuka pintu besar Aula Besar, dia melanjutkan untuk berjalan masuk. Di belakangnya, Lin Dong juga mengikuti setiap langkahnya. Aula Besar sangat luas dan ada beberapa pilar raksasa di dalamnya. Permukaan pilar-pilar itu dipenuhi dengan rune muskil. Yang samar-samar menyerupai arai raksasa. Tatapan Lindung menyapu interior aula besar untuk putaran sebelum tiba-tiba mengerucut di tengah aula besar. Di tempat itu berdiri pilar batu giok dan di atasnya duduk sitar merah berapi api. Hadir di permukaan sitar ada gambar burung phoenix mengepakkan sayap mereka. Dari kejauhan itu tampak seperti sayap berosilasi, mirip dengan semayan api yang sedang naik. Fluktuasi menakutkan perlahan-lahan memancar keluar dari dalamnya, menyebabkan jejak distorsi spasial di ruang sekitarnya. Apakah itu sitar Phoenix Surgawi? Tanya Lindong saat matanya terus terpaku pada sitar merah berapi-api. Ada sedikit kegembiraan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Setelah semua, hanya pure Yuan tracer yang bisa mengeluarkan fluktuasi yang menakutkan. Iya nih. King Huan-Huan menjawab sambil menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan. Kita bisa diam-diam mengambilnya dan mengembalikannya setelah kita selesai. Curi itu, Lin Dong kaget. Jangan bilang kamu benar-benar ingin meminta izin paman guru senior Kilei. Tidak mungkin dia akan setuju. Bahkan jika kamu meminta ayah aku memohon atas nama kamu, itu masih tidak berguna. Petik 2. Ying huan, huan memutar matanya ke arah Lindong sebelum melambaikan tangannya yang seperti batu giok, Melengkungkan bibirnya. Dia berkata, tenang. Jika kita mengalami masalah, aku akan memikulnya. Aku tidak ingin seseorang kehilangan kesabaran lagi. Petik 2. Lindong sekarang benar-benar dipenuhi dengan rasa malu. Dia hanya bisa tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia mengatakan dengan tulus padanya, terima kasih. Tidak perlu mendengar kata-katanya. Ying Huan Huan berseri-seri seperti rubah kecil. Biasanya, Lindong selalu memiliki sikap iblis mungkin peduli, namun dia telah mengungkapkan ekspresinya yang tak berdaya beberapa kali di depannya hari ini. Sementara dia tersenyum, Ying Huan Huan memiringkan kepalanya dengan samar dan menggunakan matanya yang besar dan cerah untuk menatap Lindong sebelum berkata selanjutnya. Kakak perempuan meminta aku untuk memberitahukan hal ini kepada kamu. Dia mengatakan bahwa pada saat ketika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan otoritas yang memerintah, kamu tampak sangat menyilaukan. Aku tidak pandai dengan itu. Jika aku menyimpannya, aku mungkin secara sembarangan menggunakannya dan menyesatkan semua senior dan junior itu. Kakak senior siau-siau jauh lebih baik dalam aspek itu. Dengan demikian, Posisi itu seharusnya secara alami menjadi milik mereka yang pantas mendapatkannya, kata Lindong sambil tersenyum. Ying Huan-Huan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, sebelum mengulurkan tangan seperti giok dan tiba-tiba membentuk segel. Pada saat berikutnya, sitar Phoenix Surgawi melayang dari pilar batu sebelum akhirnya turun di lengannya. Ayo pergi dan kembali dengan cepat, kata Ying Huan-Huan sambil tersenyum sambil memeluk Heavenly Phoenix Siter. Apakah kamu ikut juga? Lindong menatap wanita muda itu dengan heran sebelum dia tanpa sadar bertanya. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membutuhkan Heavenly Phoenix Zither, tapi biarkan aku memberitahumu ini. Aku adalah pemilik berikutnya dari sitar Phoenix Surgawi. Karena itu, satu-satunya orang yang dapat mengendalikannya adalah aku. Kecuali jika orang itu cukup kuat untuk menghapus tanda yang ditinggalkan oleh ayah aku di dalam. Jawab Ying Huan Huan sambil menyeringai dan menatap Lindong sambil memeluk surgawi. "Phoenix, sitar!" Lindong benar-benar terdiam dengan kekuatan Little Martin saat ini. Jelas bahwa ia tidak akan dapat menghapus tanda yang ditinggalkan oleh Ying Xuanzi. "Apakah kamu memiliki pertanyaan lagi?" tanya Ying Huan Huan dengan senyum yang indah saat dia memiringkan kepalanya dan menatap Lindong yang sudah keriput berulang kali di depannya. "Tidak ada." Lin ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum akhirnya tertawa pahit dan menganggukkan kepalanya. Saat dia berbalik dan meninggalkan Aula Besar, Ying Huan-Huan menatap punggungnya sebelum kilatan licik melintas di mata besarnya. Setelah ini, dia dengan santai mengikuti di belakangnya. Setelah mereka berdua pergi, Aula Besar sekali lagi sunyi. Beberapa menit kemudian, ruang di atas pilar batu mulai menggeliat sebelum dua sosok perlahan muncul. Dari penampilan mereka, mereka justru Ying Xuanzi dan Master Aula Sky Hall, Kilei. Gadis itu, Kilee menatap pilar batu kosong itu sebelum wajahnya bergerak. Akhirnya, dia tanpa sadar berkata, Tuan Sekte, apakah kita hanya akan membiarkan dua junior untuk mengambil sitar Phoenix Surgawi dari Dao Sekte? Tenang, yakinkan mereka, perlakukan saja seolah-olah mereka akan pergi berlatih sekali saja. Selain itu. Ada tanda di Heavenly Phoenix Sitar. Jika terjadi kecelakaan besar, aku akan dapat mendeteksinya," kata Ying Xuanzi sambil sedikit tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Ying Xuanzi, Kilei hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, "Gadis Huan Huan itu, dia adalah murid Sky Hall kita. Namun... Dia sebenarnya membantu Lindung mencuri harta karun dari rumahnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya gadis itu, King Xuanzi tersenyum tipis. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Dengan lambayan lengan bajunya, mereka berdua sekali lagi perlahan menghilang dari puncak pilar batu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.